Kita tidak berbeda ketika langit hanya menginginkan mendung Sedangkan hujan menuntut turun Kita tidak berbeda ketika malam datang lebih cepat Sedangkan senja meminta tunda yang lambat Kita tidak berbeda ketika pagi berteman fajar, Sedangkan sore hendak bersejajar Bahkan itu sangat wajar, bahwa kita tak menjadi berbeda, bukan dengan ketika, tapi lebih kepada cinta yang menyatukan yang tak sama.